Waspadai dolar Australia, USD sedang tertekan. Bias harian pergerakan dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tekanan.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Australia, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.72472 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72723. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 Januari tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.